Doa Katolik doa tengah malam dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus amin Tuhan Yesusku yang baik engkau sumber segala kehidupan kami umatmu Penuhilah kami dengan rahmat Agungmu Ya Tuhan agar pada tengah malam ini, Senantiasa kami boleh menerima curahan Roh Kudusmu kembali, sebab di tengah malam ini masih banyak di antara umatmu yang bekerja demi menafkahi keluarganya, demi mencari sesuap nasi untuk keluarganya. Bapa, berkati mereka. Anugerahilah kesehatan yang mulia bagi mereka Tuhan Allah Bapa kami Doa kami segala waktu kami kami serahkan hanya ke dalam tangan putramu Yesus Kristus biarlah engkau yang bekerja di dalam diri kami biarlah engkau yang berkuasa atas kami,